Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian dalam keadaan sehat Dan kondisi pandemi ini segera berakhir Sehingga kita dapat belajar kembali di bangku sekolah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan mempelajari tentang cerpen Setelah kita mempelajari melakukan tahapan untuk mencapai tujuan atau prosedur. Kemudian memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita atau eksplanasi dan informasi ceramah. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang cerpen atau menginterpretasi nilai kehidupan dalam cerpen. Baik, pada hakikatnya cerpen itu merupakan cerita pendek Yang berarti kisahan pendek Pendeknya seberapa sih? Dikatakan pendek itu berapa? ya Jadi sebuah cerpen itu dikatakan pendek atau berupa cerita pendek kurang dari sepuluh ribu kata jika itu cerpen sudah melebihi sepuluh ribu kata, maka bisa dikatakan nanti masuk dalam kategori novel. Maka dari itu, dinamakan cerpen, ya ada batasannya. Kenapa kok dibatasi? Karena nanti cerpen itu harus selesai sekali kita baca. Ya. Sangking pendeknya itu cerpen itu harus kita baca sekali sekali selesai tidak bersambung tidak kita lanjutkan nanti ya begitu kisah atau cerita pendek yang bagaimana yang memberikan kesan tunggal atau kata dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Jadi dalam sebuah cerpen itu nanti hanya ada satu konflik tidak berkembang ke konflik yang lainnya ya karena pendek ya sekali selesai udah tidak dilanjutkan kembali. Kemudian ciri dari cerpen itu sendiri yaitu jalan ceritanya pendek sudah jelas ya cerpen itu nanti singkat kemudian jumlah kata tidak lebih dari sepuluh ribu kata bagaimana cara menghitungnya ya dihitung per kata ya suatu hari ketika Anton pergi menuju ke rawa ya di di, di dihitung suatu satu hari dua atau kalau kalian menulisnya nanti bisa terbaca sendiri Ya, mengetik di dalam PC atau komputer Nanti terbaca sendiri tanpa harus kalian menghitung satu-satu Kemudian biasanya hanya jadian yang diceritakan Jadi konfliknya itu nanti yang munculannya hanya satu Tidak berkembang ya. Sekali selesai, konflik itu ada dan diselesaikan Sudah tidak dilanjutkan kembali Kemudian ciri yang lain yaitu tidak menggambarkan semua kisah tokoh-tokohnya ya jadi hanya tokoh-tokoh utama yang diceritakan kisah yang diselesaikan itu hanya tokoh utama tokoh sampingan atau tokoh figuranya tidak tidak diselesaikan hanya sebagai pemanis ya. hanya sebagai penambah ya tidak diselesaikan tidak digambarkan secara detail tokoh-tokoh figuranya itu karakternya itu tidak digabarkan secara tidak digabarkan secara de detail kemudian latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas jadi latar atau setting tempatnya nanti hanya sesaat ya terbatas tidak berkembang ya ini cerpen tidak jauh-jauh jadi kalau kalian mau membaca cerpen itu simple, jangan-jangan terlalu lebar-lebar. Setting tempatnya ya di situ tok, ya, Dia ya bukan di situ tok maksudnya uh, relatif terbatas, uh, terbatas tidak tidak tidak berkembang. Kemudian kesan cerpen ini sangat mendalam sehingga pembaca ikut merasakan kisah tersebut karena hanya ada satu konflik, jadi hanya cukup fokus kepada konflik itu itu saja. Tidak berkembang kemana-mana ya, Sehingga pembaca ini dapat merasakan Oh tadi itu ada konflik seperti ini yaitu, Dan diselesaikannya seperti apa Jadi pembaca langsung bisa mengambil Apa yang terjadi Dan dia bisa mengambil hikmahnya Kemudian Tokoh dalam cerpen mengalami masalah atau konflik Hingga pada tahap penyelesaiannya jadi sekali lagi, sekali ada konflik diselesaikan sudah cukup selesai cerpen itu tidak berkembang lagi. Jadi ada banyak cerpen tadi yang yang yang bisa dikatakan atau disimpulkan cerpen itu ya, ya memiliki ciri ceritanya singkat, ya konfliknya hanya to konflik tunggal. Sekali ada konflik selesai sudah, ya kemudian settingnya juga terbatas lat latarnya. Jadi kita membuat membuatnya itu cukup cukup simpel ya, tidak tidak terlalu muluk-muluk. Kemudian ada jenis cerpen, itu ya cerpen mini yang sangat singkat ya. Jadi cerpennya itu sangat sedikit jumlah katanya, yang ideal ya ini 8 80.000 kata sampai 10.000 kata. Kemudian ada cerpen panjang yang mendekati 10.000. Selanjutnya Ada beberapa informasi penting dalam sebuah cerpen ya Cerpen ini merupakan karya fiksi yang berbentuk narasi Fiksi itu kisah yang tidak nyata ya Yang berbentuk narasi atau mengisahkan sebuah peristiwa, kejadian Sebuah teks narasi yang mempunyai pokok Pokok isi yang membangun cerita Pokok-pokok isi tersebut dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan sesuai dengan isi cerpen Apa yang terjadi di dalamnya? Konflik apa yang diceritakan? Siapa yang ada di dalamnya? Siapa yang diceritakan? Kapan? Kapan terjadinya? Ya Nanti dapat kalian identifikasi Dapat kalian temukan informasi Di dalam, di dalam cerpen Kemudian di mana ya Di mana itu terjadi Dan mengapa itu terjadi Dan bagaimana penyelesaiannya Selanjutnya Ada nilai-nilai kehidupan dalam cerpen Jadi cerpen mengandung nilai-nilai Yang dapat ditemukan dalam isi ceritanya Nilai-nilai tersebut disajikan secara tersirat dalam cerpen. Dan nilai tersebut dapat diketahui dari tindakan atau perkataan tokoh dalam suatu cerpen. Ya. Jadi nanti kalian dapat menemukan nilai atau yang bisa kalian petik hikmahnya dari kalian membaca cerpen itu atau mendengarkan cerpen itu. Itu apa? Ya yang kalian baca atau kalian lihat dari tokohnya itu seperti apa ya atau tindakannya itu seperti apa dan perkataan tokohnya itu seperti apa ada beberapa nilai yang pertama yaitu nilai moral ya nilai moral apa itu nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau susila atau baik buruk tingkah laku jadi nanti kalian bisa mengambil nilai moralnya itu seperti apa peker, budi pekerjanya seperti apa ya tindakannya seperti apa kemudian ada nilai religius eh, nilai religius nilai religius ini nilai yang berkaitan dengan tuntutan agama nanti kalian ada ada nilainya religiusnya apa tidak kalau ada sekalian semakin Baik apa tidak, kemudian ada nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat. Nanti, kadang cerpen itu, ya, kalau ingin menunjukkan cerpen dengan kehidupan budayanya juga, nanti juga ada, ya. Kemudian, nilai kepahlawanan, ya, dari eh, tokohnya itu, nanti apa yang dia lakukan, kepahlawanan apa yang dia lakukan. Kemudian ada nilai sosial ya. Nilai masyarakat yaitu nilai yang berkaitan dengan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Kemudian ada nilai politik yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi nilai-nilai tersebut nanti salah satunya atau salah duanya atau banyak nilai nanti yang muncul di dalam sebuah cerpen yang bisa kalian ambil atau petik yang dapat kalian dapat pelajaran untuk untuk kehidupan kalian selanjutnya kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan tidak lupa saya mengingatkan selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan Jadi kalian kalau mau menyentuh mulut atau hidung atau mata itu harus cuci tangan terlebih dahulu ya Kemudian hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit Jangan jangan berbicara atau berbincang-bincang dengan orang sakit secara langsung ya. Kemudian, Kemudian yang paling penting yaitu gunakan masker ketika kalian keluar rumah Begitu yang dapat saya sampaikan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.